Halo guys, selamat datang di channel informan biasa Negara-negara termiskin di dunia diklasifikasikan sebagai negara yang memiliki ekonomi berpenghasilan rendah dalam sistem pemeringkatan yang dilakukan oleh bank dunia Di bawah sistem bank dunia, negara berpenghasilan rendah adalah negara yang memiliki pendapatan nasional bruto per kurang dari 1046 dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiahan setahun nah kali ini saya akan membagikan 7 negara termiskin di dunia versi informan biasa nomor 7 Republik Afrika Tengah Republik Afrika Tengah adalah negara kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian yang ditempati oleh orang-orang yang kurang mampu. Diketahui jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 4,8 juta orang dengan sektor industri kayu dan pertanian menjadi perekonomian utamanya. Sebagai salah satu negara paling tidak berkembang di dunia, ekonomi Republik Afrika Tengah memang lemah. Pendapatan per kapita negara ini hanya tercatat sebesar 510 dolar Amerika Serikat atau sebesar 7,6 juta rupiah per kapita. Di samping upaya pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian negara ini, masih ada sekitar 60% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Tak cukup dengan itu, karena adanya COVID-19, pemerintah membatasi pergerakan keluarga untuk tetap tinggal di rumah. Alhasil, membuat warga negara ini kesulitan untuk memperoleh penghasilan untuk bertahan hidup. Akibatnya, Republik Afrika Tengah terus mengalami penurunan hingga masuk ke dalam negara termiskin di dunia. Nomor 6 Afghanistan. Afghanistan memiliki pendapatan sebesar 500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,4 juta rupiah per kapita. 99% dari populasi Afghanistan adalah muslim. Akibat peperangan, terorisme, kemiskinan membuat lebih dari sepertiga rakyat Afghanistan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Nomor lima, Sierra Leone Sierra Leone adalah negara Afrika Barat di sepanjang Samudra Atlantik berbatasan dengan Liberia dan Guinea dengan pendapatan sebesar 490 dolar Amerika Serikat atau 7,3 juta per kapita Perekonomian di Sierra Leone sangat bergantung pada pertambangan mineral dan hal itu membuat perekonomian tidak dapat berkembang akibatnya negara ini sangat bergantung pada bantuan asing nomor empat Madagaskar Madagaskar adalah negara dengan pulau terbesar keempat di dunia Madagaskar terletak di lepas pantai Timur Afrika Pendapatan negara ini adalah 480 dolar Serikat atau sekitar 7,1 juta per kapitanya. Karena mayoritas penduduk masih bergantung pada pertanian sebagai mata pencarian, membuat sektor ekonomi Madagaskar sangat rentan terhadap bencana terkait cuaca. Hadirnya COVID-19 juga tak luput mengguncang keadaan ekonomi Madagaskar. Diketahui terjadi resesi tajam pada keadaan ekonomi dan berdampak langsung pada penduduk yang bekerja di sektor pariwisata dan manufaktur. Nomor tiga, Mozambik Mozambik adalah negara dengan letak yang sangat strategis karena empat dari enam negara yang berbatasan sangat bergantung kepadanya sebagai jalur untuk perdagangan global Dari perdagangan global tersebut, Mozambik berhasil meningkatkan pertumbuhan GDP rata-rata lebih dari 7% Lantas kenapa Mozambik masuk ke dalam daftar negara termiskin di dunia? Hal itu dikarenakan perang saudara di masa lalu, kondisi iklim, korupsi, ketidakstabilan politik hingga munculnya pemberontak membuat Mozambik masuk dalam daftar negara termiskin di dunia. Akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan hingga pengangguran telah menjadi masalah yang tengah dihadapi negara ini. Tingkat pendapatan perkapitan negara ini adalah 460 dolar Amerika Serikat atau 6,8 juta rupiah. Lebih dari separuh penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan yang bergantung pada subsidi pertanian. Kepemilikan tanah pribadi di negara ini sangat dilarang, korupsi politik serta pemerasan oleh polisi adalah hal yang biasa di mazambik Politik dan bisnis berjalan beriringan dengan cara yang tidak sehat, sehingga membuat rakyat berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan Nomor 2, Somalia. Somalia adalah negara dengan tingkat pendapatan per kapita negara sebesar 310 dolar Amerika Serikat atau 4,6 juta rupiah dengan berpenduduk sekitar 16 juta orang dengan pertumbuhan penduduk yang cepat yang telah memberikan tekanan pada tingkat kesehatan yang buruk dan ketidakstabilan di negara ini. Konflik internal masih menjadi masalah yang tidak ada hentinya. keadaan negara termiskin di dunia ini semakin buruk dengan munculnya masalah kekeringan, kekerasan, banjir, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan, cepatnya penyebaran penularan penyakit, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, pemerintahan yang buruk, konflik internal yang berkepanjangan, keterbelakangan, penurunan ekonomi, kemiskinan, ketidaksetaraan sosial dan gender, dan masih banyak lagi. Nomor 1 Burundi. Nah, kita sudah sampai di urutan pertama nih. Burundi menepati posisi pertama dalam daftar negara termiskin di dunia. Negara ini berada di wilayah Afrika Timur. Tingkat pendapatan per kapita negara ini sekitar 270 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,4 juta rupiah per tahunnya. Burundi adalah salah satu negara dengan PDB per kapita terendah. Akibatnya, negara itu telah mengalami banyak masalah termasuk pendidikan yang terbatas, korupsi yang meluas hingga peperangan. Ditambah lagi, kasus kelangkaan pangan menjadi perhatian utama Burundi di saat hampir 90% dari 12 juta warganya bergantung pada pertanian. Dapat dipastikan akses air bersih, sanitasi, dan listrik juga masih sangat rendah. mana kurang dari 5% warga Burundi memiliki listrik. Ini juga makin diperparah dengan munculnya pandemi.